Kure oh, ready dia kure oh, ready guys. burhan harus menang lagi, harus menang. Bu, ketem bucin. Eh. ketemu menang, kure lagi kure menang, kure menang, kure menang, kure menang, kure menang, kure menang, kure burhan kure menang, kure Kenapa kure menang, kure menang, kure menang, kure menang, kure ketemu wucin lagi guys guys gak apa-apa guys ya ini pertanyaannya siapa yang ngetank lebih baik ditakuti daripada dicintai pertanyaannya Sedakan siapa yang ngetank itu tank ya sempat salam ndak mau ke dia waktu itu aku mau eh, sama bucinku gitu kasih bucingku hyper gitu dia suka suka kau bang gitu aja. ini dulu Ben, ini dulu Ben diolas, ini dulu Ben. Bogor Circle. maksudnya? nggak tahu. kalau clean lepas sambil clean will kau? nah katanya skin baru ikan, no. Pergunakan, ki. Natan lepas. Ma ya, wa natan mau. Tapi delapan kali. Apa, percaya wa? Percaya, wa percaya. Biar gini, biar apa namanya? Biar gak diremehin aku sama yang di bawah. Aku menteng, aku menteng. Kenak eh, mensuport aja aku. Di hari ya tuh dia gini, debah-debah tuh. Sihirku mengalir bebas seperti angin. <tik> Palejing. Nih kok bisa pakai Luigi di sini ya? Bisa, lagi-hero lagi gratis ya lu. Hero bisa pakai semua hero nah, sekarang. Yes. Eliliana. Kak kau Selena rumor mau? Iya. Yeah bilang ya saya, saya saya pergi room gitu. Nah ay sekali. Bisa pakai semua hero hari ini bel. Tahun baru soalnya. Apa hubungannya? Ih, event. Adik, apa hubungannya? kalau oh, enggak baca event ya? Ntar nanti pakai poppy usah. Bisa pakai poppy <laughs> bisa bisa. Pakai apa aja bisa. Nanti awak support nih ki, roaming or roaming or. Aku nyesuaikan aja, pokoknya kalau misalnya uh, dapat hero-hero yang kayak gini, baru aku mau main Gottland. Apa Ben ya? Ini Ben. Oh iya. Magic sih Ben enak Mereka udah ngambil tank, dia kurang. Nggak, dia nggak mungkin, mungkin ngambil naik lagi, dia nggak mungkin ngambil Mike, pasti ngambil MM tuh kurang ambil mm sama assassin dia kalau memang mau pakai hypernya assassin atau dia ngambil mm satu uh, satunya lagi fighter oh, bisa jadi oh. inget nih bukan ngereng soalnya <laughs> jadi beda band-bandnya <tuk> harus sesuai sama gini <tuk> Lilia, Lilia. Kasih Lilia. Parsia. Check bikin oi. Parsia, Bo. Parsia, enggak? Parsia. Itu seknya kau cari ki. Itu dah. Badang cok yang Salam oh, OP. dari meja. Oke, itu, itu badang dia. sekarang, Lur. Lumayan. <laughs> lumayan mengesalkan iya iya iya iya bucin iya bucin di jendong iya sudah di depan mata. oh Singapura dia Gila, I don't care lah. Terus kenapa terus? <that> Yang penting angkat piala. Dua kali butuh. Ah, harus ngangkat piala nih. <tik> Tapi, ih, terus kita bucin cek. Kenapa dan Den? <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> well, hypernya dia. Apakah Bonski bisa kencang-dengar hari ini, ya guys? Eh, ya, terus siapa di XP, siapa di gini nih? Enggak tahu, udah Aduh, bingung. Saya tidak met tahu. Metanya <laughs> dia membingungkan tuh. Saya tidak tahu menahu saya. Jangan sabun, please. Soalnya Vale aduh ada vale lagi. Delay. Ya serius, serius, serius, seri. Fokus. Fokus, fokus, fokus. Kita ditakdirkan untuk mencapai Enggak ke sih dia. musuh hilang, musuh hilang. Ya, ya, ya. Dewe-dewe oh, kalau kau dapat dapat lele ke dia tuh mati dia fix tuh ngelek nge kok nge masih eh mm -hmm. aduh oh, fix anjing dua enggak apa, -apa, udah, apa, -apa udah. lepas lepas lepas jangan dipaksa Tur tur -toy, tur -toy. Turtle. semua kenangan <tuk> <tuk> dari Eruddi. Dong like semua masak nih main. hampir mati kau <laughs> palingnya hampir meninggal anjing hampir mati gue lagi -lag ya apa-apa ada cuk di sini sinyalnya jumping dia sangat dia jumping sangat kita hmm. aku enggak sih aro anak nih lagi Hampir mati dua kali anjing itu tuh ya tuh, tuh. bisa bisa toh menghindar babi. Dak no mana aku, ndak ada mana aku, ndak ada mana gak. Pulang dulu aku. Kiranir, dua kali aku miss, nggak dapat dapat ngekill dia. Berarti scope di atas ya. Iya mm -hmm. yeah, tidak jadi dia maju. Oh, Ayo jalan, jalan dulu. Kita di Aduh. Kejarnya. Oh, stroger-nya tadi dinaikin tuh. Menghadapi Nah. Ampuh, nice. Aku kata dulu dengan menghargai wang, <meng> <meng> golonya disini. Golonya, aku mau mana? Anjing lah, kalau enek kepalanya palanya nice ingat tower eh hey, kena lagi <laughs> memang kalau udah main selena tuh sekali kena tuh udah pasti terus kena sih sekali nggak kena miss lamanya gitu nih mana ya mana ya sesuanya hilang gak no? nah, clear aja dulu aku sana sekarang Oh, itu dia, ih, sekuat so anjing. Nah, tak maju, dia babi tembusin nih. Hehehe, <laughs> hehehe. tembus dulu, guys. kalau di belakang untuk semua kenangan dari Ero Cristo. Apa sih mon anjing sekuat nya balik deh. ini enggak, enggak balik deh. nggak balik deh. dulu Aku aku nembusin lagi nih. Ya. Ah. Mate, aku, aku pula, eh, ada buff gratis. Iya, aku dikasih bab biru, senang nih. Ayo, I'm ready to war. I'm ready to war, ayo. Taru, Taru kawan, Taru. <laughs> Mhm, mm -mm, paling. Ah, mampus kok diganjal. Ah. Ah, bokong-bokong-bokong keprek bokong, bokong, Diambil semua killku, cuy, bang. Set. Enggak apa-apa, das. Siap loh nih. Siap loh nih. Dimoscopnya polos sekali. Ali polos gitu di moscopnya. Enggak siap sih kalau aku. Mana musuhnya? Kalau aku sendiri enggak berani sih. Adalah realita. Ya udah kalian dulu. Aku belum ada belum ada gini nih, belum ada heal. Belum ada regen. Perkapan kali ya? Teng teng teng teng teng teng teng teng. Pas musik. Aku mau ngambil bab nih. dapat babnya dapat babnya ngampir kena mati dua aku aku dah dapat ndak peduli aku mau dapat kill apa yang penting menang <SILENCIO> yang penting angkat piala uh, ndak peduli dah aku dulu nih staknya, staknya Nathan nih cepet sekali penuh ya. sekarang susah penuh beda sekali efeknya memang sekarang tidak Oke, okay. nggak habis mana saya guys ya? Tidak, kid. Tower guys ya, tower guys. Turet Turet Turet Turet Turet Turet Gak peduli aku cok Kill gak kill gak peduli Yang penting Turet Mau dapet silver Burhan squad Gak peduli aku guys ya Burhan squad ya guys ya Siapakah lawan kita selanjutnya? Saya siap. Saya siap, saya siap, gitu KO. Kau doang belum siap tuh? Belum sih Hai. sampai di lobby ya. Oh. Cicing semuanya udah siap. Bisa tuh kayak gitu apa lawannya nih bakol toak <tuk> aja bakol toak lawan kita guys ya iya, ada ciwi-ciwi tuh ada ciwi-ciwi tuh -ciwi ciwi -ciwi salam ciwi-ciwi ada ciwi-ciwi berbatang maksudnya bantai ya guys ya bantai-bantai <tuk> Dari bisa semua heronya dipakai bisa-bisa melakukan sekarang bisa nih <tuh> nih, nih kesempatannya kau nih kalau mau pakai hero-hero bisa semua hero ternyata ya ben paling diolat aku tidak menyembuhkan rasa tapi memanfaatkannya. Tada ada tuh pakai gini enak, Cing. Pakai Popeyes. <laughs> pecah kau. Wedes kau pecah gitu. Apa lepas, Ki? You are from Myanmar. Ini yang lepas Nathan lagi. Aku melihat harapan yang paling Puji-puji dulu dia, Wil Puji-puji dulu dia Puji-puji dulu dia ya? Maksudnya jelek? Jelek, jelek, jelek Aku akan mengembalikannya Sumpah jelek ndak enak sekali dijadiin tank dia Karena dia uh, Itu termasuk hero yang continuous Ini Dibilang ngeburst ngeburst Hari-hari ah, pali Hari-hari pali Apa ya mas Elena Mas lagi dah Ketika kamu melihat kegelapan Kegelapan akan menatapmu kembali Emang eh, bapakmu pulang? Apa iya, bapaknya bapak waktu bapakmu pulang? Katanya tuh, apa awak bapak doang? Dia udah ngambil ya, berarti tinggal asasin nih. benny halo temanku, asasin sih, Beni atau transelot <coughs> ndak hmm. ndak dia nggak akan ngambil Patrick. Apalagi itu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, -skin orang orang Singapura ya, orang wow. Singapura tuh kaya kaya. Wah, pergi ke MVP, Untuk bertugas. Kau, kau siap kalau kau ketoksik mulut kau dibeli nanti sama dia. <laughs> <laughs> yang mana? Yang mana? Yang mana? Gitu dia nanti. Oh, yang itu tuh udah beli mulutnya gitu mulutnya saya bayar, itu Ya paku itunya tank, eh Dia apa namanya? Jungler. Tanknya Aku lupa kalau pakai itu lepas. Ini berani, berani denger rusuh ini. Apa namanya? Trigger-nya nih. Oh, aku udah punya trik pakai Selena, mati langsung rusuh. Smart trapnya nya enggak dijanggal teman. Hai guys. Ih bucinnya, guys ya. I love you, I love you. Tu namanya, wei. Sakit waktu pulang. Sakit mata panas. Panas mata hati pengen langsung pengen gini rasanya no uninstall Mobile Legends ngeku no, hehehe <laughs> hehehe siapkan kamu bucin dong gitu dah main pengen, pengen jadi pengen main candy crush aku rasanya kalau ketemu bucin kayak gitu hehehehehe terus candy crush salah sama candy crush nih Ih lawan clean lagi berat aku nih Aku yang berat nih sekarang Cukup berat Berat sekali ya Kasih deh gas gas gas terus Gas terus Aku tidak mengharapkan keajaiban Aku membuatnya <gat> udah tahu kok kayaknya masih kayak gitu kayak gitu cara caran Ki yang gue Selena Ki aku ndak begitu gini pakai Selena cleannya di depanku nih no ngelit anjing anjing ini udah bikin saya males main MCL ya guys ya mana cleannya lu hilang klinnya sumpah hilang majuin ya, eh, majuin ya eh. majuin co, ngapain kok disini juga ini aku ngambil eh, abis, turret lebih banyak koknya abis itu baru plating aku, nyari level bentar eh nge kali oke asu asu asuh lebih parah lagnya dari yang tadi ya hmm, kok ngerasa? Pink pinku 70 juga iya kok, 272 aku 206 pinku Naik aku naik ke 100 gitu-gitu. Eh, klinnya ada AFK nih. AFK klinnya, Il. Waduh nge sekali noh, aku sampai nabrak turret aku. Sampai nabrak duret aku aja Mencari waktu yang tepat dan sempurna Tadi hilang suaramu coq Apa aku nak ngomong aku masih Masih serius nih ngelek soalnya Sama aku juga nabrak duret sampai tadi yes.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 Thank you, thank you kan aku udah tahu ya kalau ada paku itunya Niatnya aku tuh mau ngekill Niatnya ngekill aku tadi Hah? Anjing, anjing, delay aja sih Karena <laughs> dari tadi skill 2 deh baru ngedes. Aku niatnya ngekill, di tadi bangsat ada paku itu di belakang ada apakah dengan MCL ya guys ya? Soalnya kan cross server, will. makanya ngelag lag -like, ya. Kita kita kan mainnya bukan sama orang Indonesia doang nih. Bisa sama orang Thailand main. Tidak ada Mengereng bisa sih ketemu juga sama orang luar. Enggak enggak enggak terus will Kalau ini kan emang cross server banget nih. Rata-rata ndak -rata kita enggak ketemu sama orang luar kita kalau ngereng. Cuman bendera doang tuh. Oh, ini pakai Myanmar server nih. Banyak gaya, kok balik sumpah. Tolong. sinyal lasu-sinyal ini pakai server Myanmar katanya nih sekarang know, itu tadi bilang tuh ada, ada yang bilang timnya kita mungkin dia nggak ngelag ngelag Push bawah aja Halo, lilianya Cok lilianya Cok pale, pale, pale, pale Aduh aku kena tinju Cok keputulinnya nah, babi kayak gini main selena hancu <laughs> jancu eh setan parah win <tript> mm he -hmm. eh tapi santai-santai menang kok menang kok <tript> menang menang kok menang kok Aku ke bawah dulu, nih. Icebox, kata sepok, kenapa? Gitu, mati lah. Aku anjing kena ciduk bajingan, bajingan. Pas main Selena cingkangin tahu nih. Tapi sekalinya kena udah dah. Salam sama kena ki. Sekalinya kena terima kasih ya aku. tet tet tet tet tet tet tet anjing dude ngepush ngecek oh, matian ya. nih guys ya ngepush terus dia babi enggak peduli aku ngepush aku masih ada babnya ini enggak ada noh lewat yuk lo hampir kena Anjing lah kena sedot kena. Ah kena push kau mati kau. Mati duel. Nice. Anjing ene kiki setan bilis sekali. Balik balik boleh cuy balik cuy balik cuy eh balik woi. Sinyal sinyal lagi. Sinyalmu dong enggak apa-apa Emang servernya well. ini pakai server luar nih kita nih. Dari mana lawannya kita nih? Dari antara terbanteng Pantesan klinnya juga nge like tuh Dari jengkok deh Klinnya nggak bisa main sampai cok. Bener-bener hancur Waduh, waduh, waduh rata kayak gitu ceritanya tuh Gigi, gigi Anjing lah Pokoknya kena tinju tuh aku Anjing kena tinju bangsat enggak kena skill duanya aku dia Nah dikeroyok sekarang tuh dia saiton memang mana ah, parenya parenya di belakang sekali deh prepare lord nih ah tigro udah ulti ya, tigro udah ulti ik cancel Halo. Jangan para tadi ki, kiki Ki ki Aduh, enggak bisa ya, nggak bisa ya. Ah, dapat tuh, dapat tuh, tiga mati. palingnya palingnya disemak semak, disemak tuh. Ah mati semua dah, ayo. Nice, jangan jangan dicari tuh Aman sih dia. Ah dapat. Adil lah, saja di gubahan main cincin doa. Tinggalnya bagus mungkin. Salam, jangan lektur Bang, sinyal Nena. Elor, hey, elor, hey, elor, ayo, ayo elor. Hey, Ini aku ke datang ke Lord, nih. balik dulu dah. Dia ya, bab biru, bab biru. Oh, aku ambil bab biru <tuk> sini aja dah. Dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi hidup ini. ini kenuh kan ngangkat Cici ngelag aku juga anak no. Benang di tower nge turet ki turet turet nggak peduli aku Sapik. ya ada dia ambil sapiknya cu <tuk> udah ada tahid padahal tuh waktunya itu nya tidak ada tahid sama sekali tuh sengaja aku mau ngasih burhan sekuat ayo angkat kalah lagi ya final kalah lagi kalah final nih Ayu, -like gila gila ya angkat kalah kan belum tentu will tadi aja tidak ngalike ngelak kawan nih ngelaknya nge kawan nge nge nge nih sora sorry kau <laughs> siapa sorry <laughs> itu lilinya siapa nih musuhnya Pina enggak tahu belum ketemu ya kan belum kelihatan nih baru kelihatan di sini Hai sorri mulai gas harus ngangkat piala Siapa kita apaan GE enggak tahu dah nih muka moga dari Indonesia biar biar servernya server Indonesia Pertarungan membara, ya guys. Ya, bit dan kayaknya tuh, nak, Eh Nathan. Belanda, aku mau pakai clean. Oh, musuh first pick, musuh first pick. Hmm. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Jika kamu tidak bisa melakukan itu. Valentina aja. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit. Menaklas, rasalah nih. apa-apa edit diambil. Eh, tapi, nih tapi atlas tapi kalau edit diambil, jangan pakai atas. Ya, tandaan, uh. aku melihat harapan yang paling suruh merek duluan tuh. Rek, rek, rek, rek, rek. Duh, sion tuh, sion. Nah, apa yang Roger dulu? Roger dulu kan? Udah apa-apa daripada juga lalu, juga. Kan, nah. Nah, siapa tahu dia sesejuh hatanya nah, si menurutku lihat ya habis ini dia habis ini nge-pick nge apa semoga nggak edit ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan kembali Kebaik adalah pintu gerbang. Oh. Kau nge-ban apa nge-pick? nge, -pick? nge -pick ya? Nggak no. tau Oh nge-pick nge nih nge-pick nge nge kau vale Siapa yang mau main tank? Kau nge-pick tuh Pake okay, apa ya? Mm atlas atlas atlas dia ada. jaya sih dia belum ngambil tank tuh sama belum ngambil hmm. di grill atau edit-edit sih di grill sih kita bisa dapet edit mudahan enggak edit lepas edit lepas terus eh uh, parsia lepas dilia <tuk> lepas, <tuk> lepas. Oh, Roranus boleh cicing keren aja skin Roranus <tuk> <laughs> bisa begitu, <aduh> hai <laughs> pakai atlas ya guys ya hmm itemnya harus yang ini mereka lebih kuat dari aku item number one gitu. Parsia sih menurutku cuman nggak tahu sih Parsia sih menurutku cuman bisa dicari sih memang tuh ai, jangan emang. valir jangan valir Pakai paling pakai persia coba masker, pakai masker, pakai Atlas pakai pakai masker, pakai iya, didorong. <tuh> <tuh> <tuh> Ih, skinnya aku tuh pakai sama dia, masker, no. pakai ya guys ya. Eh, atas pakai skin pakai pakai skin pakai skin pakai skin awak masker, pakai masker, bisa-bisanya guys ya, skin saya diambil sama dia Saya telanjang ada saya guys ya Bisa guys ya, bisa Ih, sendiri gak oke ok skin yang lain? Anjing, gak usah ngomong gak? Will, keren Will, dari, kan dari sisi kanan Will Paling kiri sama di taro, asuh bisa bisanya, bisa bisanya. ya menang ya. berarti mulai yuk. dia siapa di Gotlandnya? oh Sun di Gotland. ritual lu satu dua tiga. dia Sun Gotland. Adih, di di first blood tadi Aduh kena lele Aduh aduh aduh warnya keras. Balik Request... balik balik balik Balik balik balik balik Untung aku yang dicakar mah dia Eh hey, ngapa maksa itu? Mati mati mati mati Aku jauh Aku sudah dewasa Aku telah Masuki Selena ya, ke ya, sileng Selena ya. mau kubracuk Iya iya iya Ngecas dia ya Anjing anjing kena lele. Susah tuh, Will. Nolongin aku juga. Oke, 46. Jadi combo asu. Udah nge-like kan? Dada, ngelike, ngelike, ngelike. Indonesia berarti nih. ini. Tadi combo bacingan. Bersyukur, bersyukur kau enggak nge-like. rata ya. ya. Yeah, yeah. Aku masih susah ke bawah nih wave-nya datang terus, turn-nya ndak mau Soon nya ndak rotasi juga. Jadi susah aku mau rotasi. <laughs> wave-nya datang terus lagi. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan. Triknya masih selalu sama, asalnya nih babi. Kupra. Kupra mana? Selena. Oh. Ini Kupra Selena nih. Kupra. Oh, ke atas dia ya. Matiok, matiok, matiok, badeok. Aduh, kena lele lagi dia. Aus, aus. Rata aja. selain asu, selain asu. Eh? mampus kau. <laughs> kenapa selenanya enggak <laughs> nih double kilo di bawah mampus watcha, watcha, watcha. Yeah, oh, kau waca waca waca gitu Kok angkat tadi yeah. <laughs> An belum, belum belum ada belum ada urdi aku ada mana mana rendah No retreat Aro udah kena anjo anjing Eh, gumpanya lo mana Low <laughs> mana Lo mana guys? Ya, lo mana seorang penembak gitu, sama sama miss, ya. sama sama mie. Sumpah ya iya. Kuper aja, tapel jauh. Apa nggak kena kena baik gitu dia El, <laughs> eh, sun-nya tetep, tidak berkutik je. Gila, ini nih. sih, ya, sun. Hero itu gak guna, eh. aduh, dulu, dulu Nathan di sampingku. Nathan nice Meskipun aku hai, hai, hai, apa-apa guys ya Yang nah, penting menang guys dapet ya <laughs> <laughs> <tuk> aku, aku jadinya hai, hai, hai, Tembus guys. tembus guys, tembus guys, tembus guys. Yang penting tembus dulu bos. Eki Salam chai <laughs> Meta nih. <suran, metasuren>, <laughs> oh ceng bisa sing yang sekren ceng oke oke rawat ditaro lari lari Bu, ini tingkat sekren nyawa naik dua kali lipat nih level <laughs> <laughs> tingkat seriusnya naik dua kali lipat itu ya yeah. gas par sudu par sudu mana yang asli ini ini dah asli tadi Asu, masuk semak aku ya aku lihat masuk semak sekren <laughs> Palsah, palsu, palsah, palsu Aduh, Rogernya masih jauh nih waca waca waca asis terus guys ya asis terus ya udah suren suren suren enggak apa-apa guys yang penting menang guys burhan hey, hey, hey, hey. pengeroyokan di bawah aku pokoknya ngebus hapus guys, balik balik dulu balik dulu, hapus, sabar, molot tuh sabar. Biar natanya ada bab biru, sampah lagi, guys. <laughs> thank you, guys. Sepuluh kali, guys. Ya, ih, melebihi hasilnya. Peng, guys, <laughs> thank you, guys. Atas nih, aku punya line atas nih. Cue. Thank you guys ya. Minion tuh, minion banyak tuh. Panen kok, panen. Jatuhkan senjata dan angkat panen. Ki, bantu iki, bantu iki. Aku mau ke NK. Iya. Woi. Asu, asu. Angkat tidak dapetin oh cok oh gas itu gas itu aduh gak kena kaget aku cok ditempel langsung tetap di pokok-pokok itu sunyat sus <laughs> oke gitu langsung, cara mainnya kok ya tak angkat kok semua sekarang pokoknya kok serang guys ya M3 tangan guys, M3. weh angkat hey, lagi. Juara lagi Burhan <laughs> ya guys ya. Burhan juara Cuk Cuk Kok <laughs> ini nama Burhan nih? Asli kok. Iš. Eh.